Wodah, minasan, ogenki desu ka? Welcome back on channel Max watch with me, Theo. Well, kali ini aku akan membahas masih dalam uh, tema dress watch. Kalau yang baru waktu lalu, aku kasih rekomendasi kalian buat Swiss Made. Nah, kali ini aku akan membahas rekomendasi dress watch dari Jepang. Kalian pasti udah ada yang menduga-duga, kan? Apa oke untuk yang aku bahas ini? Apa stay tune, <SILENGALAN> oke yang pertama. Ini dress watch yang mungkin udah banyak uh, penggemarnya ya. Yang gak lain gak bukan ini masuk dalam family cocktail time. Oke okay, semenjak pertama cocktail udah uh, banyak varian ya. Dah kan beberapa udah ada yang muncul uh, limited edition, ada yang special edition, bahkan udah ada yang punya nickname banyak yang mulai Manhattan, Blue Moon, Fujiyoshiki yang limited, and etc. Well, kali ini cocktail kayaknya mengadaptasi model Open Heart nih yang sampai saat ini sebetulnya masih banyak penggemarnya. beberapa orang mungkin udah ada yang Ah, open heart standar banget tapi ada yang beberapa emang suka sih ya suka mungkin karena movement atau heart ya sebut jantung dari movementnya bisa dilihat dari luar untuk dinikmatin buat dipandang well personally walaupun kadang open heart ini sekarang modelnya kelihatan biasa ya mungkin karena mungkin berbagai merek udah banyak yang munculin Personally, aku juga termasuk penggemar dari Open Heart ini karena simple. Buat ukuran dress watch yang dipakai formal atau semi formal, Semakin simple itu sebetulnya semakin terlihat elegan dan formal, dan ini yang bikin aku suka secara teknis adalah karena dia nggak ada fitur day and date. Jadi, aku nggak perlu puyeng-puyeng buat mikir, ini AM, PM, mana, tinggal setting aja selesai. Nah, kalau movement ini, Seiko ini masih tetap di automatic, ya otomatik untuk movementnya dia punya e, masih di kaliber 4R tepatnya di 4R38 ya untuk varian open heart. nah di varian kaliber e, 4R series ini ini udah terdapat fitur hack and winding jadi buat kalian yang mungkin makainya baru mau besok atau mungkin baru mau mak maksudnya enggak di immediately dipakai pada saat itu juga tapi waktu mau pakai malah setting-setting kalian bisa setting lalu untuk setelah setting setelah crownnya dibalikin dimasukin ke posisi semula kalian putar crownnya kurang lebih 20-30 kali itu aja udah cukup untuk memenuhi power reserve selama 40 jam ke depan ya sebetulnya keluar beberapa varian warna ya tapi ini salah satu yang aku pilih karena varian warnanya sebetulnya yang paling apa ya paling calm sih ya kayak tenang tapi sebetulnya stunning juga sih dan uh, untuk dialnya yang biasanya kaktil itu khas dengan sunburst atau sunray ya ini sekarang dia ada teksturnya kayak mirip-mirip honeycomb atau waffle gitu sih ya tapi lebih ke wavy ya teksturnya keren sih lebih simple untuk jarum sama marker sih masih nggak meninggalkan khas uh, kaktel ya nah pada back case tetap exhibition jadi kalian bisa lihat movementnya dari belakang juga Kalau yang terdahulu mungkin spring bar-nya masih standar ya. Kalau sekarang udah ada fitur quick release, jadi kalau kalian mau gonta-ganti strap, mau ambil strapnya ini tinggal ditarik aja tuas yang ada di sini, plug and play aja. Gampang sih. Nah, untuk lebar strapnya ini kurang lebih laknya 20 mm ya. Jadi buat kalian yang mau laknya 20 mm sama kayak kaktel-kaktel yang uh, lain ya. Ini letter blue, ya. Warnanya biru, navy blue, teksturnya crocodile. Lalu, ininya uh, ujungnya penguncinya ini bukan bakal, tapi kelas, ya. Jadi, ini termasuk uh, salah satu kelebihan yang kalau pakai letter tapi takut letternya lecek gara-gara sering dicopot pakai karena kalian sering pakai bakal. Ini sebetulnya salah satu solusi ya buat yang suka step kulit tapi nggak kepengen yang bagian sini cepet lecek karena pergeseran bakel. ini. Kelas ini sangat membantu. Untuk harga sebetulnya ini masih cukup terjangkau ya di kelasnya ini range nya masih under 5 juta. Untuk harga lengkapnya mungkin kalian bisa langsung cek website kita atau via aplikasi langsung belanja juga bisa langsung ini kodenya SSA405J1 atau mungkin kalian cukup ketik cocktail time aja atau mungkin blue moon itu udah muncul sih biasanya di kotak searchnya oke okay. ini buat cocktail time open heart blue moon ya yeah. oke okay. dari Jepang produknya nah ini masih saudaraan nih dan kebetulan mereka satu grup buat kalian penggemar brand Jepang pasti udah tahu kan ini Orient Bambino salah satu legend darinya dress watch di Orient ya. Kalau tadi aku bahas koktail, nah biasanya orang tanya yang mirip seperti ini apa sih? Well ini aku bilang selain Seiko, yang paling mirip dengan koktail ini adalah Orient Bambino ini yang the most recommendation ya, the most recommended. Ini aku rekomendasiin buat kalian. Ini mungkin kalau untuk level sih mungkin masuk di entry level ya, tapi sebetulnya dari segi look ini nggak kelihatan entry level sih, bahkan kalau orang yang belum hafal orient bambino atau ini dari orient mereka nggak akan nyangka ini sebetulnya untuk dari segi price itu sebetulnya dia masih masuk di entry level well masih sama ya, perkara movement sama masih automatic, kalau dulu bambino belum dilengkapi hack and winding nah untuk movement yang baru ini dia udah dilengkapi dengan fitur hack and winding ini salah satu favorit aku yang warna white pearl dial ya atau mungkin white dial karena ini sebetulnya kalau dipakai lebih kelihatan mewah ya dan lebih kelihatan uh, formal untuk letternya ini size seleknya mungkin kalau kalian mau ganti-ganti harus custom ya karena ini agak sedikit ganjil ya biasanya lap itu yang paling umum 20mm sama 22mm nah Bambino ini punya lap yang berukuran 21mm jadi kalau seandainya kalian punya strapnya 22mm kemungkinan harus agak dipaksa sedikit atau mungkin di di cutting sedikit sih pinggir-pinggirnya nah buat kalian yang mau langsung uh, cek ini juga bisa di web kita juga ready kok untuk price-nya mungkin agak sedikit di bawah seko cocktail tadi ya, tapi ini termasuk yang uh, the most recommended ya jadi nggak bikin kantong jebol tapi kalian udah punya one piece yang bisa ningkatin kegantengan juga sih, 100% oke okay tapi buat kalian yang misalkan pengen nggak tanggung-tanggung ya buat ngerogoh kocek aku masih ada rekomendasi buat kalian lagi masih di kelas dress watch Jepang ya oke okay, stay tune ini dia Orient Star Orient Star ini kelasnya sudah di atas Orient entry level tadi ya kenapa aku rekomendasiin yang ini ini tipenya adalah reat enam l ya yang aku tahu sih memang belum ada kabar yang pasti bahwa tipe ini discontinue atau enggak tapi yang pasti pihak Orient bilang ini tipe udah agak susah sih ditemuin. Kalau aku bilang sekilas di sini mungkin kelihatannya hanya navy blue ya, nggak terlalu beda jauh sama cocktail uh, open heart tadi, tapi sebetulnya birunya ini agak unik sih di angle tertentu. Kalau kena cahaya dia itu kadang agak-agak kehijauan sedikit ya dan yang aku suka di sini dia walaupun open heart masih membayang simple tapi dia punya indikator power reserve ya dan power reserve nya dia ini 50 jam bukan 40 jam kayak yang uh, lain ya dia 50 jam power reserve nya terdapat fitur hack and winding juga winding tadi diperuntukkan buat mempercepat pengisian power reserve untuk talinya masih dari letter dan dia uh, Lebar laknya 20 mm ya, nih bebas nih, gampang banget cari alternate atau aftermarket strapnya ya buat kalian yang suka ganti-ganti warna atau ganti-ganti strap. Dan dia penguncinya ini clasp ya, dengan ada logo Orient Starnya di sini. Nah untuk Kaca dia ini udah terbuat dari sapphire anti-reflective coating ya. Jadi ini di angle tertentu juga kadang kalau kalian lihat ini biasanya terlihat kayak ini jam nggak ada kacanya sih. Karena bener-bener clear dan clean banget sih. Dan juga udah anti-gores. Di crownnya juga ada logo khas Orient Star ya. Nah, di backcase-nya juga exhibition kalian bisa nikmatin pergerakan rotor movement-nya dari belakang juga dan untuk heart-nya atau jantungnya bisa dilihat juga di sini ya. Dan yang paling suka ini harganya sih biasanya buat spek kayak gini rata-rata udah hampir nyentuh angka 2 digit ya. Mungkin 10 juta atau mungkin di atas itu, tapi di sini ini masih belum nyentuh kepala 2 digit sih sebetulnya estimasinya bahkan masih di bawah 7 jutaan menarik kan? nah ini juga bisa kalian cek di web kita atau via aplikasi mungkin stoknya sih udah nggak terlalu banyak ya kalau emang ternyata ini yang benar-benar kalian cari selama ini langsung aja ya ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian diameternya kurang lebih 40 mm ya sama dengan koktel yang tadi 40mm jadi buat kalian yang emang udah nunggu ini atau kebetulan lagi cari ini, ini lagi ready jadi buruan ya sebelum bener-bener hilang dan untuk snacksnya yang buat Kalian yang pengen yang lain, aku ada satu lagi yang aku rekomendasiin ke kalian juga. Ini salah satu favorit aku juga ya. Ini dia. Masih di Orient Star, tapi retro, Retrograde. Kenapa dibilang Retrograde? Karena... Tapi itu karena komplikasi dalam movementnya ya. Tapi... Dan kacanya ini sedikit dom tapi udah terbuat dari Sapphire. Power reserve-nya di 40 jam, tapi aku suka lebar diameternya, ini masih dalam strata ideal atau secara estetika ini masih memenuhi syarat untuk dress watch ya, cuman 40 mm. Atau bahkan mungkin yang ukur ada yang bilang ini 39, sekian mm ya, ya kalau dibulatin mungkin 40 mm ya. Nah untuk strapnya sendiri ini juga laknya 20mm. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti letter. Udah tinggal plug and play aja. Tapi untuk rantainya ini juga udah keren kok. Dan dia push clasp ya. Untuk harga buat yang penasaran mungkin kalian bisa e, cek langsung di website kita. Ini kalian bisa cukup tulis retrograde. Atau mungkin kalau yang mau kodenya di SDE Quartet 02 W ya untuk harganya juga masih di bawah dua digit loh untuk uh, ukuran kayak gini dibanding merek lain merek dia ini bener-bener masih terbilang murah atau terjangkau ya dan ini masih sekitar di estimasi masih sekitar di 7 jutaan sih bahkan 8 aja nggak nyampe sih ini aku rekomendasiin buat kalian yang pingin uh, tampil keren ya untuk di acara formal, kasual, atau lagi ngantor jadi jam dress watch ini bener-bener bisa ningkatin penampilan kalian sih terutama buat yang penggila jam juga ini salah satu rekomendasi well itu tadi ya rekomendasi dress watch japan Buat kalian yang memang lagi mencari atau menyukai koleksi-koleksi dress watch, oke, okay. sekian dulu. See you on the next video. Bye.